Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat-sahabat muslim murojaah channel yang dimuliakan Allah. Kembali kita akan memurajaah kitab Mabadiul Juz 4 yang mana pada kali ini kita memasuki penjelasan tentang warisan ya ataupun faraid mengenai bagian-bagian warisan. Dan ini merupakan bab terakhir dalam kitab Mabadiul Ulfiki Juz 4 ini. Jadi insyaAllah akan dihatamkan ya sahabat-sahabat. Langsung -sahabat. saja kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musanifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa fid amin ya mujibas sairin. Al-mirathu menerangkan tentang warisan. Iza ya. mata ketika meninggal. Al-mayyitu mayyit. Wataroka dan ia meninggalkan malan harta benda bagaimana yuksamu maka dibagi baina warasatihi diantara para ahli warisnya ba'da setelah ia dikafani wa dan setelah ia dibayarkan hutangnya dan juga setelah terlaksananya wasiat daripada mayit tersebut Selanjutnya al ya, menerangkan tentang para ahli waris. Waratsatul mayyiti adapun ahli warisnya mayit ialah asyaratun berjumlah sepuluh, minar rijali dari kaum laki-laki wasab'atun dan tujuh, ya mohon maaf minan nisa'i dari kaum perempuan. Selanjutnya al-waritsuna rijali. Adapun para ahli waris dari kaum laki-laki di antaranya ialah yang pertama Al-Ibnu, anak laki-laki. Yang kedua Ibnul Ibni, anak laki-lakinya anak laki-laki. Artinya cucu, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa'ing safala, -laki. walaupun terus ke bawah. Yang ketiga Al-Abu, ayah. Yang keempat Al-Jaddu, kakek. Kakek itu siapa? Yaitu Abul Abi, ayahnya ayah. Wa in ala, Walaupun terus ke atas Yang kelima Al-Akhu Saudara laki-laki Yang keenam Ibnul Ahi Anak laki-lakinya saudara laki-laki Yang ketujuh Al-Ammu Paman Yang kedelapan Ibnul Ami Anaknya Paman Yang kesembilan Al-Zawju Yaitu suami Dan yang terakhir Yang 10 Sahabat-sahabat al maula yaitu, tuan al-muhtiqu yang memerdekakan. Jadi, tuan yang memerdekakan ini mendapat bagian warisan juga ketika budak mantan budaknya ini meninggal. Seperti itu, selanjutnya, al-warisan. Adapun para ahli waris, minan nisa'i dari golongan ataupun dari kaum perempuan, yang pertama al-bintu, anak perempuan, yang kedua bintul ibni anak perempuannya anak laki-laki jadi cucu perempuan dari anak laki-laki yang ketiga al-ummu ibu, yang keempat al-jaddatu nenek, yang kelima al-ukhtu, saudara ya, saudara perempuan, yang keenam al-zawjatu, istri yang ketujuh al-maulatu tuan-tuan e, perempuan ya, al-mu'tiqatu yang memerdekakan itu untuk para ahli waris sahabat-sahabat. Selanjutnya eh, nasibul ibni, menerangkan tentang bagian-bagiannya. Kita sudah masuk kepada pembagian harta warisan ini, sahabat-sahabat. Nasibul ibni adapun bagian anak laki-laki au ibnil ibni ataupun bagian dari anak laki-lakinya anak laki-laki, artinya cucu cucu cucu laki-laki ya dari anak laki-laki yaitu idza namung faridan ketika ia sendirian falahu min walidayhi maka dia mendapat apa yang tersisa dari peninggalan kedua orang tuanya ya, jadi bagiannya apa yang tersisa dari peninggalan kedua orang tuanya yang, ketu, yang kedua ya, kana lahu ukhtun ketika ia memiliki uh, saudara perempuan faaksaru Ataupun lebih Falahu maka baginya Di'afu nasi biha Dua kali lipat bagian daripada Saudara perempuannya tersebut Liqaulihi ta'ala Karena firman Allah ta'ala Yusikumullahu Allah mewasiatkan kepada kalian Fi auladikum tentang Anak-anak uh, kalian Lizakari yang laki-laki Ialah mendapat Mislu hadzil Unsayain Mendapat uh, bagian Dua anak perempuan Seperti itu Selanjutnya Nasibul binti Sekarang bagian daripada anak perempuan au Aubintil ibni Ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki Yaitu yang pertama as Mendapat dua per tiga Inka fa faaksara Ketika mereka ada dua ya, Ataupun lebih Seperti itu yang kedua an -nisfu. mendapat separuh ilam yakun laha akhun ketika ia tidak memiliki saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Jadi kesimpulannya untuk anak perempuan ini mendapat 2/3 ketika ia ada dua atau lebih 3, 4 maka dia mendapat 2/3. Ketika eh, dia tidak memiliki saudara maka dia mendapatkan separuh ya seperti itu sahabat-sahabat hal ini didasarkan firman Allah liqaulihi ta'ala nisa'an e, jika perempuan ya, fauqasnataini berjumlah di atas dua falahunna maka baginya thulutha dua pertiga tiga mataroka. dari apa yang ditinggalkan si mayit tersebut wa wahidatan dan jika ia sendirian falaha annisfu maka dia mendapat separuh. Ini matching dengan pernyataan tadi ya, dalilnya sama, pas itu Selanjutnya nisful abi, ya, bagian daripada ayah wal ummi dan ibu. Berapa bagiannya? Yang pertama as Ada Adapun 1/6 ya, bagian fardul ummi, Ialah bagian untuk ibu. Iza lam yakun lilma'iyiti Mohon maaf ini bukan lam yakun tapi Iza e, yakun lilma'iyiti far'un Ketika mayit ini memiliki anak warisun yang mewarisi Jadi lamnya nggak ada sahabat-sahabat ya Yang betul ialah Iza yakun lilma'iyiti far'un warisun ketika mayit ini memiliki anak Yang mewarisi Au adadun ataupun Adanya sejumlah Minal ikhwati awil akhwati Dari saudara laki-laki ataupun Saudara e, perempuan Itu bagiannya Satu per enam untuk Ibu jika ada anak Dan saudara laki-laki Atau perempuan Dan sama Bagian ayah juga sama satu per enam kana lil mayyiti Fara'un ketika mayit ini memiliki Fara'un Anak laki-laki warisun yang e, mewarisi zakarun yang laki-laki. Seperti itu. Amma inkana. Adapun jika lil mayyiti bagi mayit tersebut. Faraun memiliki anak warisun yang mewarisi namun ungsak. ya Jenis kelaminnya perempuan. Maka bagaimana? Fala yuhjabu minat ta'asibi. Maka tidak dihalangi. Ayah tersebut minat ta'asibi dari asobah. Kemudian selanjutnya yang kedua as-sudhu satu pertiga bagian itu lil ummi untuk ibu wal baqi dan adapun sisanya lil abi untuk ayah satu pertiga untuk ibu sisanya untuk ayah situasi ini dilihat dari ilam il yakun ketika tidak adanya ya, lil mayiti bagi mayit tersebut waladun anak au hafidun ataupun cucu atau ataupun saudara laki-laki atau -laki. ataupun saudara perempuan liqaulihi ta'ala karena firman Allah ta'ala wali abawayhi dan bagi kedua orang tuanya likulli wahidin min pada setiap salah satu dari keduanya ialah as-sudusu mendapat 1/6 bagian Mimma tarokah dari apa yang telah ditinggalkan si mayit tersebut Ingkana lahu waladun Jika ia memiliki anak Fa'illam yakun dan jika ia Maka jika ia tidak memiliki anak Failam yakun lahu waladun Wawarithahu Maka mewarisinya abawahu kedua orang tuanya Fali ummihi dan bagi ibunya yalah as yaitu dua per tiga. sisanya untuk ayahnya fa'inka ikhwatun dan jika ada saudara ya maka bagaimana fa'li ummihi maka bagi ibunya as-sudusu bagiannya mendapat satu per enam mimba diwasiatin yusawbiha al tentunya setelah terlaksananya wasiat dan terbayarnya hutang si mayit tersebut selanjutnya nasibu zauj ya, yaitu bagian untuk suami ketika istrinya meninggal bagiannya berapa, yaitu yang pertama anisfu an separuh, separuh hartanya situasi ini dilihat ilam il yakun ketika li zaujatihi al mutawafat fathiyah, ketika istri ini yang meninggal ini, ini tidak memiliki anak maka eh, sang suami mendapatkan separuh daripada hartanya. Waladun au hafidun. Jadi ketika istri tidak memiliki anak ataupun cucu, maka separuh hartanya itu bagian untuk suami. Yang kedua, al Satu per empat. In li zaujatihi al waladun au Ketika tidak adanya anak ataupun cucu yang ditinggalkan oleh sang istri maka mendapat bagian suami ini 1/4. Likau qoulihi ta'ala dasarnya dalilnya firman Allah taala walakum dan bagi kalian nisfu taraka, separuh dari apa yang ditinggalkan azwajukum istri-istri kalian ilam yakun lahun nawaladun jika mereka tidak memiliki anak fa ingkana lahun nawaladun falakum ar maka jika memiliki anak bagi kalian bagiannya ialah ar-rubu 1 per 4 mimma tarakna dari apa yang telah mereka tinggalkan itu untuk bagian suami sahabat sekarang nalsibu zawjati kasusnya suaminya yang meninggal maka warisannya untuk istrinya berapa seperti itu yang pertama ar-rubu 1 per 4 ilam yakun li al-mutawaffa Waladun au hafidun Jika suaminya tidak memiliki Anak ataupun cucu Maka bagian untuk Istrinya itu 1 4 Yang kedua 1 per 8 Inkanalizawjiha waladun Au hafidun Jika suaminya ini meninggalkan Anak ataupun cucu Likau lihi ta'ala Karena firman Allah ta'ala Dan bagi mereka Ar-rubu'un 1 4 Mimma taraktum dari apa yang telah kamu tinggalkan. Illam yakun la lakum waladun. Jika kalian tidak memiliki anak, fa'inkana lakum waladun. Dan jika kalian memiliki anak, falahun nathumunu. Maka bagi mereka, ialah satu per delapan, Mimma taraktum dari apa yang telah kamu tinggalkan. Mimba'di wa siyatin, tusu nabiha audain. Setelah tentunya setelah wasiat itu terlaksana dan hutang-hutangnya terbayar Jadi pembagian warisan ini sahabat-sahabat sudah uh, dilaksanakan wasiat Dan wasiat ini tidak boleh untuk para ahli waris Namun harus selain daripada ahli waris nah, jika misalkan ada wasiat misalkan saya meninggal maka harta saya untuk anak saya Nah itu batal Kenapa? Karena anaknya ini merupakan ahli waris, ya jadi tidak boleh. Oke, selanjutnya, Nasibul akhi sekarang bagian daripada saudara laki-laki wal -laki, ukhti dan saudara perempuan asyakir ini, yang mana saudara kandung yang pertama, Anisfu, separuh lil ukhti untuk saudara perempuan. Ilang fardat ketika ia sendirian, walam yakun lil mayyiti waladun au hafidun. Nah, situasi ini ketika mayit tidak memiliki anak ataupun cucu yang kedua السلساني, yaitu 2 per 3 ketika saudara perempuannya ada 2 atau lebih lebih itu maksudnya 3, 4 dan seterusnya maka bagiannya 2 per 3 dan untuk saudara laki-laki berapakah bagiannya yaitu di'fu nasi uhti Dua kali lipat daripada bagian saudara perempuan Dekau ta'ala Karena firman Allah ta'ala Mereka meminta fatwa kepadamu Kulillahu, Katakanlah Bahwa Allah yuftikum memberikan fatwa kepadamu fil Tentang kalalah Kalalah ini seseorang yang mati Yang tidak memiliki anak dan memiliki kedua orang tua Seperti itu ini meru'um halaka ketika salah seorang meninggal Laisalahu waladun dan ia tidak memiliki anak Walahu ukhtun sedang ia hanya memiliki saudara perempuan Falaha maka bagian untuk saudara perempuan tersebut ialah nisfu ma Separuh dari apa yang telah ditinggalkannya Wahuwa yarithuha dan adapun uh, kalalah tersebut yarisu mewariskannya kepadanya illam yakun laha waladun jika ia tidak memiliki anak selanjutnya nasibul akhi sekarang bagian dari saudara laki-laki wal ukhti dan saudara perempuan minal ummi dari ibunya yang pertama as satu 1/6 li kulli wahidin pada setiap salah satu min huma dari keduanya illam yakun lil majiti waladun jika Ibu ini tidak memiliki anak, au atau Hafidun ataupun cucu, maka saudaranya mendapat satu per enam. Yang kedua asulusu as dua per tiga. Maaf satu per tiga ya. Inka Nusna, Inka Nusna ini Jika saudaranya itu lebih daripada satu artinya dua, tiga, ataupun lebih ya, empat, lima, dan seterusnya. Dikau lihitah Allah. Karena firman Allah Ta'ala wa Inka Narojulun dan ketika. Ada seorang laki-laki Ada laki-laki ya Yurothu yang diwariskan kalalah dan kalalah Awimur'atun ataupun perempuan Walahu'ahun Dan ia memiliki saudara laki-laki Awukhtun ataupun saudara perempuan Falikulli wahidin minhuma Maka bagi setiap Salah satu keduanya Ia asudusu mendapat 1 per 6 Fa'ingkalu'akhtarau Dan jika lebih banyak Mereka terdapat lebih banyak Dari Dari jumlah tadi ya fahum syuraka Maka mereka bersekutu fi dalam uh, sepertiga bagian ya mim tentunya setelah uh, wasiat itu terlaksana dan hutang-hutang pun terbayar. Oke okay, sahabat-sahabat ya wallahu a'lam bissawab ya hanya Allah yang tahu tentang kebenaran ya. Alhamdulillah kita telah khatam untuk Murojah Kitab Mabadi Ulfiki dari mulai Juz 1 sampai Juz 4 Semoga kita mendapatkan keberkahannya dari uh, Murojah kita ini ya, Tentunya bagi sahabat-sahabat yang uh, belum mengikuti silakan bisa cek playlist kami Insya Allah semuanya lengkap dari Juz 1 sampai Juz 4 Dan insya Allah nanti untuk uh, keterangan lebih jelasnya dengan media yang lebih lebih produktif ya lebih-lebih efektif. Nanti akan saya share kembali video tentang faraid ini khusus untuk faraid ini. Oke sahabat-sahabat, insyaallah akan ada kajian kitab-kitab yang lainnya. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share dan juga komen. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.